kau oh. <laughs> nah, <sukur> oh. oh, juga, oh. <laughs> <Ayuh>. <laughs> Amen, aku, aku, aku Nah, nah. Ya nopo, nah. ya nopo. Nah, Kau Kondolah, oh, bukan? <hanya> ah, jadi godol, gak kata ricik ya kita Potong mo kak, Potong mo kata, Gak sampai... Kupi gak tau kate ngomong ngomong ngomong ngomong gerung Gak sakit mbak sakit itu aja nih ini apa ngomong kayaknya terlalu Masa Iya Oh hmm. ya. ya, hmm. banyak hmm. hmm. bener Dikanyakan hmm. Bener bener mình lấy nhỏ con bạn, người ta coi nó còn lại bám yêu, đây tốt, cứ tưởng nó nggak sih, lo nggak bisa lamba ya? ya kuat, oh, itu pak, Kewi, woy Kukuk itu ayo, ngalin Mau apa mbak, mbak? Mm, ah, <laughs> <Baka telo. muk> mbak? Mba. <muk> Sampai ini kayak mbak? bolong wolo oh wolo polo wolo wolo wolo ya pala ketemu ya ketemu yang betul apa belum orang, nah aku ketemu sampai sambil petuco ya, saya sudah nanti satu yang tidak ikut karom truk, jeneng agore kuwi mau temen ngomong luwe, ngomong luwe, ngomong ngomong na sampein pinten simpel, kape, eh. nah, pinten Mau tuh tadi? Tahu lah. papa. naik Nanay, saya juga bawa happy, happy, happy, happy, anak e ditu nah nih kosok ditu anak ini pukus-pukus Pak? Jawa, Pak Jawa, Pak Pak lagi Kak kecil, lagi mau ngomong aku boleh ya, ba Bayu ini kubur potong ayu dia potong kuat kalau lan nang Bersambung Tidak buat yang ya? tuh lagi salah mbak tumpah, entai, timur Bohong banget. Ada Oh ya. Hai, hai, hai, main buat tenan rambut karena kupingnya, kupingnya halo, udah selesai guys, buat simbah. Terima kasih sudah menyaksikan konten Loren kali ini. Semoga simbahnya panjang umur ya. ya, ini, ya, ya. Iya, ini pelanggan Loren udah lama banget, nah. sampai tua. Dari pertama kali Loren memotong rambut sampai sekarang. <tuh> Oke, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.